Oke okay guys, hari ini kita mampir lagi ke channel Napenai. Hari ini kita masak mie bubung uyuh, ehai. Eh, Pakai telur, telur ceplok, telur ayam. Ini rasanya lezat. Dikasih sambal sedikit juga guys, kita makan dulu guys ah, hmm. Rasanya sampai ke tulang-tulangnya manja, ah, lezat. Hmm. Ah babon santoso mana babon santoso, hahaha, <tuh> uh, babon, salam babon, kita makan makan, aduh goblok, <tuh> enak enak tuh, ini makanannya enak tuh, oke okay, mari kita makan lagi, ah nungguin ya, ini nih do makan, Umum. pertama kita menumis bawang merah bawang putih yang udah kita potong-potong hmm. hmm. kita aduk sebentar ya. Kita aduk-aduk. Hmm, harum, wangi banget. Hmm, ulek, sampai bisa masuk pindang. Oke, okay, ini udah mulai mateng e, bawang merah, bawang putihnya. Kita lanjut, ini kacang buncis ya, guys kacang buncis satu ya kita hmm, kita ulog eh kita kita oseng lagi ya nggak kematang matangan dikit nanti kita lanjut lagi kita kasih garam dulu oh micin micin dulu secukupnya apalagi lebih, lebih enak rasa terus kita kasih penyedap rasa secukupnya terus kita aduk lagi, nah, bumbunya merata. Oke guys, kita lanjut uh, memasukin mie nya. Nih mie burung ya. ya. Ini burung, ini ukuran jumbo. Kita masukkan. Oke okay, guys. Separuh dulu kita baru sini ini udah full kita semuanya udah kita buat di teflon. Wow oh, guys banyak banget ini minyak super jumbo ini bumbunya enak banget udah kita coba oh, ini Uh. Uh. ini versi kalang kabut nah. ya terus aduk sampai rata ya ya diulok-ulok diputer-puter dibalik-balik dihampas-hampas Kita kasih tomat sedikit, supaya rasanya agak pedas-pedas gitu. Tuh, enak. Uh. Uh. It's amazing. Keceuman Belum. Belum. Oh ya, okay, guys. Ini namanya kebutuhan konten. Bukan konten kebutuhan. kasih kecap manis supaya agak ada rasanya kalau ada ya kalau nggak ada nggak usah guys minyak uh mie burung dara isi dua Aduh Sauri oh, ya? Kasih Sauri Apa sih Sauri? Enggak tahu juga Mungkin ibu-ibu yang memasak Sauri itu pasti tahu Tutorial <tuh>. Oke, langkah selanjutnya kita buat kol mentah, Nih, perlahan. Hai, semuanya Lebih banyak sayurnya Karena kita suka sayur-sayuran Jadi kita uh, lebih banyak ke sayur sayuran sayuran Terus kita kasih air secukupnya, agak meresapkan bumbu-bumbu yang kita buat tadi. Terus kita aduk hingga rata, dan kita tunggu sampai masaknya. Kita masaknya. uh Sedap banget uh. Versi jumbo kita bikin Berapa bungkus tadi? Hampir 10 bungkus ya okay, kita Hampir udah 10 bungkus kita bikin mie Kita harus kasih gula sedikit Supaya lebih enak okay. Mungkin 1 sendok Oke okay. Kita kasih penyedap rasa secukupnya kita kasih. Oh, Lebih enak, enak banget Hai guys Oh. Uh, endol. Bulan Terakhir yang penyedap rasa yang kita gunakan selalu garam, garis miring, uyah. Uh, nah. Cukupnya aja garamnya, karena udah penyedap rasa udah masuk semua di sana jadi kita kasih garam sedikit aja.